Sinar aneh yang cemerlang menyapu cakrawala dan menabrak tubuh trio Yuan Chang di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya. Cici, semua orang sepertinya melihat ekspresi ketakutan muncul di wajah trio pada saat benturan. Tatapan trio Yuan Chang menembus sinar cahaya yang gemilang dan menatap sosok kurus yang hanya berjarak selusin kaki. Di mata mereka, ada ketakutan dan juga ketidakpuasan, apalagi ada juga yang tidak percaya. Bahkan pada saat ini, mereka masih tidak dapat percaya bahwa semua murid elit Gerbang Yuan mereka benar-benar akan dimusnahkan oleh satu orang, Lindong. Murid Gerbang Yuan, pemusnahan lengkap, kekejaman seperti itu telah melampaui bahkan Zhou Tong dari Sekte Dao. Pandangan ketiganya terjalin pada saat terakhir. Semua dari mereka melihat penyesalan di mata satu sama lain. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa Lindong akan menjadi biadab ini, mereka seharusnya tidak menekan daosek begitu keras. Siapa yang bisa membayangkan bahwa lelaki yang tampaknya baik ini benar-benar menakutkan seperti ini ketika ia menjadi gila? Salah perhitungan, sebuah suara yang dipenuhi dengan ketidakpuasan perlahan bergema. Segera setelah itu, pemandangan di depan mata trio dengan cepat berubah menjadi kegelapan. Karena tubuh mereka juga dengan cepat menghilang di bawah sinar cahaya disintegrasi. Bas-bas. Formasi besar yang tak tertandingi di langit mulai bergetar ketika memudar. Akhirnya, cahaya terang benar-benar tersebar. Bersama dengan tubuh tiga raja kecil gerbang Yuan. Seluruh tempat ini menjadi sunyi senyap ketika semua orang menatap ruang yang sekarang kosong. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras saat ini. Mata mereka redup saat mereka melihat ke arah tempat para murid gerbang Yuan berada. Dari masa hitam besar orang-orang yang awalnya ada. Tidak ada yang tersisa. Ada 537 murid gerbang Yuan. Ditambah trio Yuan Chang. Jumlahnya mencapai 540. Namun, pada saat ini, tidak satu pun dari mereka yang selamat. Mereka benar-benar dimusnahkan. Meskipun tanah berbatu saat ini tidak dikotori oleh mayat. Juga tidak ada aliran darah seperti sungai. Semua orang masih bisa merasakan hawa dingin menyebar dari tempat ini. Dingin ini masuk dari bagian bawah kaki mereka dan menyerbu langsung ke kepala mereka. Orang ini terlalu kejam, banyak tatapan berkumpul ke arah sosok yang basah kuyup di langit, dan kulit kepala mereka tidak bisa membantu tetapi merasa agak mati rasa. Kompetisi sekte besar telah diadakan berkali-kali. Meskipun pertempuran besar akan terjadi selama setiap kompetisi, tidak ada satupun contoh di mana semua murid elit sekte sepenuhnya dimusnahkan. Tidak hanya ini membutuhkan kekejaman yang ekstrim, tetapi juga membutuhkan kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan seperti itu belum tercapai bahkan oleh jenius luar biasa dari Dao Zhou Tong, ketika ia telah berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar saat itu. Namun sekarang, itu telah dilakukan oleh Lindong. Kali ini, gerbang Yuan benar-benar akan menjadi gila. Wu Kun menarik napas dalam-dalam, menekan kejutan besar di hatinya. Kulitnya saat ini sedikit pucat. Jelas, dia takut dengan taktik Lindong. Setelah mendengar ini, murid-murid sembilan surga agung Istana Kemurnian di sekitarnya sangat mengangguk setuju. Mereka yang bisa berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar pada dasarnya adalah murid elit. Namun, semua murid ini sekarang hilang. Kemungkinan Yuan Get akan merasa sangat sakit bahkan dengan fondasi mereka. Kompetisi sekte besar pada awalnya tidak dimaksudkan untuk hemat. Sebaliknya, itu adalah pengalaman hidup dan mati. Setiap insiden yang terjadi di dalamnya adalah adil. Dalam kompetisi sekte besar sebelumnya, kerugian yang diderita oleh para murid Daus Sekte juga cukup parah. Kompetisi terakhir, bahkan kakak perempuan senior Skyhold itu dikelilingi dan dibunuh oleh para murid Gerbang Yuan. Alasan para murid gerbang Yuan ini bertindak dengan cara yang mendominasi juga karena mereka bisa mengandalkan aturan kompetisi. Karenanya menyebabkan Dao Sekte yang marah tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menelan kemarahan mereka. Ling Qingzu melanjutkan dengan lembut. Namun, kemungkinan Yuan Get tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan membayar semua hutang masa lalu mereka sepenuhnya kali ini. Mulai hari ini dan seterusnya. Mungkin nama yang terkuat di antara generasi muda wilayah Suan Timur akan menjadi milik Lindong. Ukun menghela nafas dan mengangguk. Dia tahu bahwa mereka yang telah menyaksikan pertempuran hebat yang putus asa hari ini tidak akan lagi berani memiliki niat untuk menantang Lindong. Nomor satu di antara generasi muda memang gelar yang layak. Namun, meskipun sangat masuk akal untuk Lindong menjadi begitu kejam karena aturan kompetisi, ada kemungkinan mengingat gaya mereka. Yuan Ge tidak akan mengambil ini berbaring, masalah ini tidak dianggap selesai. Ling Qingzu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia memiliki pandangan yang rumit di matanya saat dia melihat ke arah sosok di langit, yang seluruh tubuhnya mengeluarkan keputusasaan. Orang ini benar-benar bermaksud membalikkan wilayah Suan Timur. Cahaya di langit akhirnya menghilang sepenuhnya, sementara tubuh lindung terhuyung sedikit. Kelemahan dan kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dengan panik menyebar dari anggota badan dan tulangnya, menyebabkan penglihatannya mulai menjadi hitam. Berdengung, Lindong tiba-tiba mendengar suara mendengung dari langit ke depannya sementara visinya secara bertahap menjadi redup. Dia mengedipkan matanya dengan lemah, hanya untuk melihat lambang berkedip dengan cahaya yang tergantung di tempat itu. Gelombang riak yang sangat megah sedang dipancarkan sementara cahaya berkedip. Spirit Emblem Lindung menatap lambang yang berisi energi yang sangat megah. Roh lemahnya bergetar keras. Emblem roh ini jelas ditinggalkan oleh Yuan Chang. Kekuatan disintegrasi telah mengubah Yuan Chang menjadi ketiadaan. Namun spirit emblem ini telah ditinggalkan. Keheranan Lindung hanya berlangsung selama sepersekian detik. Selanjutnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dengan tiba-tiba dan meraih emblem roh. Tentu saja, kecepatannya mungkin cepat. Tetapi masih dilihat oleh banyak orang. Akan tetapi, yang mengejutkan, mereka yang hadir benar-benar tidak dapat memanggil bahkan keberanian sekecil apapun untuk merebut emblem roh, meskipun dihadapkan dengan harta yang langka dan unik. Jelas bahwa tampilan lindung sebelumnya masih melekat di mata mereka. Kekuatan lindung tampaknya telah sepenuhnya habis setelah spirit emblem memasuki tangannya. Pemandangan di depan matanya dengan cepat mulai berubah menjadi hitam. Saat tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Dari kelihatannya, dia berada pada posisi terlemahnya. Swoosh, tubuh indah Ying Huan-Huan bergerak ketika dia melihat situasi dari tanah. Dia bergegas ke udara dan mendukung lindung, yang sangat lemah sehingga dia akan pingsan. Dia menatap sosok kering lindung yang diwarnai merah darah. Saat matanya yang besar tanpa sadar berubah merah. Tangannya yang panjang dan indah berisi beberapa lapisan es saat menyeka darah di wajah Lindong. Dengan mata merah, dia berkata, Kamu benar-benar terlalu gegabah. Haha, aku telah berjanji pemimpin sekte untuk melindungi kalian semua. Namun, kami masih kehilangan begitu banyak senior dan junior. Tubuh Lindong praktis sepenuhnya bersandar pada sosok wanita muda yang lembut dan lembut saat dia bergumam dengan mata tertutup. Tunggu aku bangun sebelum meninggalkan daerah iblis unik. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang, suara lemah lindung ditransmisikan ke telinga Ying Huan-Huan. Setelah itu, pikirannya sepenuhnya turun ke kegelapan. Idiot! Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Ying Huan-Huan menatap wajah muda yang dipenuhi kelelahan. Mata besarnya itu melintas dengan ekspresi yang sangat lembut. Dia dengan cepat membawa lindung dan perlahan-lahan mendarat dari langit. Segera setelah itu, para murid Sekte Dao datang melonjak seperti air banjir. Wang Yan menyaksikan murid-murid Dao Sekte bergegas dengan cara yang hampir gila saat dia menggelengkan kepalanya. Wajahnya yang biasanya tanpa emosi saat ini memiliki senyum yang sangat buruk. Orang ini benar-benar menakutkan. Para murid Gerbang Yuan telah sepenuhnya dimusnahkan. Ini jelas menyebabkan Wang Yan merasa sangat gembira. Setiap kompetisi Sekte besar. Para murid Sekte Dao akan menderita kerugian besar setelah ditekan oleh para murid Gerbang Yuan. Mereka menahan kemarahan ini selama bertahun-tahun. Namun sekarang, mereka berhasil membalas dendam. Kakak senior Xiao Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? King Ye menatap Lindung yang tidak sadar, sebelum melihat ke arah Ying Xiao Xiao saat dia bertanya. Kompetisi Sekte Besar ini akhirnya berakhir. Tempat ini cukup dekat dengan formasi teleportasi. Jika mereka mau, mereka akan dapat meninggalkan tempat ini dalam sehari. Namun, pergi mungkin mudah. Tetapi begitu mereka meninggalkan daerah iblis unik, mereka semua sadar bahwa seluruh wilayah Suan Timur kemungkinan akan menjadi gempar karena insiden ini. Badai yang datang lebih menakutkan daripada pertempuran di sini. King Xiao Xiao mengernyitkan alisnya. Dia juga sama menyadari keributan yang akan digerakkan ketika berita ini menyebar. Namun, ini tidak bisa dihindari. Lindong berkata untuk menunggu dia bangun sebelum meninggalkan daerah iblis unik. Di sampingnya, Ying Huan Huan dengan lembut menyatakan. Ying Xiao Xiao merenung sejenak setelah mendengar ini. Dia kemudian mengangguk. Tampaknya Lindong juga jelas menyadari apa hal yang menakutkan yang telah dilakukannya. Setelah masalah ini menyebar. Yuan Get pasti akan menjadi gila. Meskipun dia memiliki aturan persaingan sekte besar sebagai perlindungan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Yuan Get tidak akan mengambil tindakan apapun. Oleh karena itu, Lindong harus bangun ketika dia meninggalkan daerah iblis unik. Selain itu, dia juga harus memulihkan kekuatan bertarungnya. Semua murid, tetap dan istirahatlah di sini. Kami akan menunggu Lindong bangun. Qing Xiao Xiao juga menentukan, dia segera mengeluarkan perintahnya, tidak ada dari banyak murid Dao Sekte yang keberatan ketika mereka mendengar ini. Setelah itu, kelompok besar itu duduk di tanah, membentuk bentuk melingkar yang melindungi lindung di tengah. Tampaknya murid-murid Dao Sekte tidak berencana untuk segera pergi, Wukun berkomentar ketika dia melihat ini. Ini karena mereka akan menghadapi badai yang bahkan lebih besar begitu mereka meninggalkan daerah iblis unik. Lin Dong memiliki karakter yang sangat berhati-hati. Dia pasti tidak akan membiarkan dirinya berada dalam situasi berbahaya seperti ini sementara dalam keadaan lemah, Ling Qingzu ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya dan botol batu giok muncul di dalamnya. Botol giok ini kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang melesat menuju Ying Xiao Xiao yang jauh. Oh, Ying Xiao Xiao menerima botol giok dan sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan memandang ke arah jauh Ling Qingzu. Ini adalah selai fajade jelas dari sembilan surga agung kemurnian istana. Ini akan berguna untuk luka-lukanya. Terima kasih, Ying Xiao Xiao jelas tidak berharap bahwa Ling Qingzu akan benar-benar mengambil inisiatif untuk membantu. Namun. Dia tidak menolak tawaran itu. Setelah menyimpan botol giok, dia mengangguk ke arah Ling Qingzu dan berterima kasih padanya. Kalian semua, katakan padanya untuk berhati-hati ketika dia meninggalkan daerah iblis unik. Ling Qingzu berkata dengan lembut, tanpa basa-basi lagi. Dia berbalik dan memimpin sekelompok besar murid sembilan surga agung Istana Kemurnian untuk terbang. Setelah murid sembilan surga agung Puriti Peles pergi, Sekte super yang tersisa juga mulai pergi Orang bisa membayangkan bahwa mereka akan membawa berita tentang ini Dan pada akhirnya Itu akan mengguncang seluruh wilayah Suan Timur Bersambung Lanjut ke part berikutnya ya Bab 814 Kejutan Dengan persaingan sekte besar perlahan-lahan berakhir Berbagai faksi juga mulai meninggalkan daerah iblis unik satu demi satu Benar saja Ketika orang-orang pergi Peristiwa yang terjadi di Unik Devil Region juga dengan panik menyebar seperti api. Murid Gerbang Yuan, sepenuhnya dimusnahkan. Wajah siapapun yang mengetahui berita ini pasti akan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Gerbang Yuan adalah sekte super terkuat di wilayah Suan Timur. Dan murid-muridnya biasanya elit di antara generasi muda wilayah Suan Timur. Setiap kumpulan tiga raja kecil dari Gerbang Yuan akan mengalami kesulitan menemukan lawan yang bisa menandingi mereka di antara generasi muda wilayah Suan Timur. Namun, selama kompetisi sekte besar ini, bukan hanya Gerbang Yuan tiga raja kecil terbunuh. Tetapi bahkan 500 lebih dari murid-murid elit Gerbang Yuan tidak dapat berjalan keluar hidup-hidup dari daerah iblis unik. Apa yang terjadi di daerah iblis unik? Berita menyebar dengan cara gila. Segera. Jawaban untuk pertanyaan itu juga menyebar. Semua orang menjadi malas ketika mereka mendengar tentang dalang di belakangnya. Situasi yang diharapkan di mana beberapa sekte besar bergandengan tangan untuk berurusan dengan para murid Gerbang Yuan tidak terjadi. Tidak ada pertempuran skala besar yang diharapkan di antara para murid. Satu orang telah bertarung melawan semua murid Gerbang Yuan sendirian dan benar-benar membantai mereka pada akhirnya. Daosek Lindong dalam malam singkat, nama ini menyapu seluruh wilayah Suan Timur dengan kecepatan yang mengerikan. Orang ini benar-benar monster, ini adalah satu-satunya pikiran semua orang setelah mendengar berita itu. Mereka benar-benar tidak dapat memahami bagaimana mungkin bagi Lindung untuk mengalahkan tidak hanya Gerbang Yuan Tiga Raja Kecil, tetapi juga menghabisi sejumlah besar murid Gerbang Yuan hanya dengan kekuatannya saja. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh satu orang. Sementara banyak orang dikejutkan oleh berita ini, beberapa individu yang lebih tajam mulai merasakan badai pembuatan bir berikutnya. Meskipun para murid dari berbagai sekte pada akhirnya akan menderita kerugian selama setiap kompetisi sekte besar, tidak pernah ada insiden kehilangan setiap murid tunggal. Selain itu, karakter utama dari insiden ini adalah para murid Gerbang Yuan sebagai sekte terkuat di wilayah Suan Timur. Masalah ini tidak diragukan lagi akan sepenuhnya memicu kemarahan gerbang Yuan Sementara tidak ada yang perlu bertanggung jawab atas kematian atau cedera selama kompetisi sekte besar Mengingat gaya Yuan Get, bagaimana mungkin mereka menelan pil pahit seperti itu sendirian Hilangnya ratusan murid elit seperti memotong daging gerbang Yuan meskipun memiliki fondasi yang besar Karena itu, setelah menerima berita mengejutkan ini Beberapa individu yang sensitif dapat merasakan bahwa ada badai yang bahkan lebih mengerikan sedang terjadi. Formasi teleportasi dalam daerah iblis unik menyebabkan kota iblis unik. Karenanya, tempat ini menjadi sumber informasi. Keaktifan kota sekali lagi melonjak. Pertempuran antara Lindung dan murid-murid Gerbang Yuan tidak diragukan lagi menjadi topik yang paling menarik di kota. Karena ini adalah lokasi di mana para murid kembali. Berbagai pemimpin kelompok super sekte tidak meninggalkan kota iblis unik. Sebaliknya, mereka diam-diam menunggu para murid dari sekte masing-masing untuk kembali. Jelas, para pemimpin kelompok Gerbang Yuan ada di antara mereka. Namun, penantian mereka tidak mengarah pada berita sukses yang biasa. Sebaliknya, mereka akhirnya menerima berita yang menyebabkan mereka semua merasa pusing. Murid Gerbang Yuan sepenuhnya dimusnahkan. Sementara berita menyebar dan unik Devil City berada di kegaduhan atasnya. Banyak pasang mata juga dilemparkan ke lokasi di mana gerbang Yuan tinggal di kota. Mereka dapat membayangkan bahwa semua neraka telah pecah di tempat itu. Bang, di aula besar dengan suasana yang berat. Sebuah meja kayu yang kokoh tiba-tiba berubah menjadi debu oleh bantingan telapak tangan. Deru seorang tetua dengan ekspresi ganas dan mata merah-merah bergemuruh di aula. Benar-benar dimusnahkan, dapatkah seseorang memberitahu aku apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa bajingan kecil bernama Lindong dari Dao Sekte memiliki kemampuan seperti itu? Petik 2. Pada saat ini, ada sekitar selusin eselon atas Gerbang Yuan di Aula. Ada enam tetua di antara mereka yang wajahnya dipenuhi amarah yang ekstrim. Mereka adalah orang-orang yang memimpin tim Gerbang Yuan kali ini. Pada saat yang sama. Mereka juga kepala seksi dari delapan bagian gerbang Yuan, yang setara dengan empat kepala aula dari empat aula sekte Dao. Masing-masing dari mereka berada pada tahap mendalam kehidupan mendalam. Bajingan kecil itu pasti menggunakan semacam metode kotor. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Yuan Chang? Bahkan seseorang yang sekuat Zhou Tong dari masa lalu tidak dapat menyebabkan murid gerbang Yuan kita menderita kerugian seperti itu. Seorang tetua lain juga berbicara dengan wajah agak bengkok. Bocah itu. Apa latar belakangnya? Bukankah murid terkuat dari Dao Sek Ying Xiao Xiao? Dari mana lindung ini berasal? Tetua lain bertanya dengan suara gelap. Orang-orang yang tersisa bingung setelah mendengar kata-kata ini. Kekuatan lindung tidak dianggap luar biasa di antara para murid Dao Sek. Siapa yang akan memperhatikannya tanpa alasan? Sir Liu Yu. Lindong ini. Adalah juara dari Perang Seratus Kekaisaran setahun yang lalu. Namun, dia tidak memilih untuk bergabung dengan Gerbang Yuan kita pada akhirnya dan malah pergi ke Sekte Dao. Seseorang di Aula Besar tiba-tiba menjawab dengan hati-hati. Apa, dia sudah memiliki kemampuan seperti itu setelah bergabung dengan Dao Sekte selama setahun saja? Liu Tong, bagaimana kamu membuat pilihan kamu saat itu? Kamu benar-benar membiarkan orang seperti itu untuk bergabung dengan Sekte Dao. Tetua dari sebelumnya berteriak dengan keras. Wajahnya langsung menjadi dingin ketika dia mendengar ini. Orang yang menjawab gemetar sejenak ketika dia mendengar buritan berteriak. Dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan kepahitan. Anehnya, dia adalah Liu Tong yang pergi ke Hundred Empire Mountain untuk memilih murid saat itu. Huan Bocah kecil itu tampaknya sangat tahan terhadap gerbang Yuan kita. Aku telah menghabiskan banyak upaya untuk meyakinkannya, tetapi dia masih menolak untuk bergabung. Liu Tong menjawab dengan senyum pahit. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa pemuda itu, yang tidak ada di matanya setahun yang lalu, akan benar-benar memusnahkan murid-murid gerbang Yuan mereka di kompetisi sekte besar setahun kemudian. Bajingan Memalukan jika kamu tidak dapat menarik orang tersebut ke pihak kami, kamu harus menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya. Apakah kamu bodoh? Seorang tetua berteriak dengan marah. Liu Tong merasa seperti jangkrik di akhir musim gugur yang tidak bisa berkicau saat dia buru-buru menyetujuinya. Dia sadar bahwa orang-orang ini saat ini tidak dalam keadaan pikiran yang benar karena marah. Jika mereka tidak senang, kemungkinan mereka bahkan akan menyerang. Tidak ada gunanya marah sekarang. Semuanya. Bagaimana kita harus menangani masalah ini? Seorang tetua dengan ekspresi dingin melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Murid gerbang Yuan kita bukanlah orang yang bisa dibunuh dengan mudah. Kita tidak bisa melepaskan lindung dengan mudah. Seseorang berbicara dengan nada gelap. Namun, persaingan sekte besar memiliki aturannya sendiri. Jika kita mengambil tindakan. Kita akan melanggar aturan. Sangat mungkin bahwa Sekte Dao tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Beberapa kepala aula dari Dao Sekte masih menunggu di sini. Petik 2. Jadi bagaimana jika mereka berempat di sini? Jangan bilang padaku murid-murid gerbang Yuan kita seharusnya mati tanpa alasan. Petik 2. Betul. Kita pasti harus membayar anak nakal itu dengan nyawanya. Jika tidak, martabat apa yang akan dimiliki gerbang Yuan kita di masa depan? Petik dua petik dua petik dua suara-suara ganas menyebar menggema di dalam aula besar, saat pembunuhan terungkap di masing-masing dan setiap mata eselon atas gerbang Yuan ini. Pada akhirnya, mereka mengambil keputusan. Mereka pertama-tama akan mengirim berita ini kembali ke sekte, sementara mereka diam-diam akan menunggu murid-murid dao sekte untuk keluar dari sini. Tidak peduli apa. Mereka benar-benar tidak akan dengan mudah melepaskan bocah bernama Lindong. Sementara Eselon atas gerbang Yuan berdebat sampai wajah mereka memerah. Suasana di dalam ruang tamu di mana para murid Dao Sekte diduduki di unik Devil City agak aneh. Empat orang duduk di dalam. Sementara tangan mereka dengan lembut membelai bagian belakang kursi mereka. Sudah lama sebelum Master Aula Langit, Kilei, di kursi pemimpin. Akhirnya menyesuaikan pikirannya dan perlahan berkata, berita itu, apakah kamu semua pernah mendengarnya? Chen Zhen dan dua master Aula lainnya saling bertukar pandang. Segera setelah itu, mereka mengangguk dengan ekspresi rumit dan berkata, berita ini sedikit mengejutkan. Sialan, tangan Qilei menghantam meja dengan keras saat kutukan meletus dari mulutnya. Bocah kecil ini, Lindong, bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa tidak hanya membunuh tiga Raja Yuan kecil, tetapi juga membunuh 500 lebih dari murid Yuan Get sendirian. Petik 2. Trio Chen Zhen saling memandang. Mereka menggelengkan kepala dan merenung sejenak sebelum menjawab. Masalah ini, rasanya agak hebat. Ekspresi mereka bertiga semuanya sangat serius. Namun, kata-kata selanjutnya ini menyebabkan ekspresi kubur mereka menjadi sangat aneh. Mungkin terasa hebat. Bajingan gerbang Yuan ini telah membunuh begitu banyak murid Dao Sek kami. Ini tidak sedikit berlebihan untuk membunuh mereka semua kali ini. Kilei mengangguk dengan sungguh-sungguh saat dia berkata, asteris batuk asteris, Chen Zhen batuk pelan. Dari kelihatannya, jika dia tidak mengeluarkan pengingat, mereka akan terus terjerat pada pertanyaan tentang apakah itu terasa hebat. Namun, para bajingan Yuan get kemungkinan tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat. Tuan Balai Bumi, Siyan berkomentar. Kuhidup hidup atau mati seseorang tidak masalah dalam persaingan sekte besar. Berapa banyak murid dao sekte kita yang terbunuh di tangan Gerbang Yuan dalam kompetisi sekte besar yang lalu. Lin tidak pergi sedikit pun ke laut. Jika Gerbang Yuan mereka berani menggunakan ini sebagai alasan, dao sekte kami akan menemani mereka sampai akhir. Master Balai Banjir, Zusan, Mendengus Dingin. Lei menyipitkan matanya, dia merenung sejenak sebelum berbicara. Kirim berita ini kembali ke dao sekte segera. Memantau dengan ketat formasi teleportasi di kota setiap saat. Setelah lindung dan sisanya muncul, segera kepala dan lindungi mereka. Aku percaya bahwa orang-orang tua dari Yuan Gate tidak akan pergi begitu saja. Petik 2 Ya, trio Chen Zhen mengangguk berat ketika mereka mendengar ini. Sinar dingin samar-samar berkedip di mata mereka. Namun, Chen Zhen, Allah desolate kamu benar-benar menghasilkan murid yang luar biasa kali ini. Kilei tiba-tiba menatap Chen Zhen. Suaranya dipenuhi dengan kehati-hatian. Bahkan senior Zhou Tong dari dulu tidak begitu mendominasi seperti anak kecil ini. Haha, Chen Zhen mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Di wajahnya yang sudah tua, kebanggaan dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Satu hari demi hari berlalu di Unik Devil City, suasana di dalam kota juga menjadi semakin tegang. Semua orang tahu bahwa ahli yang kuat dari Yuan Get dan Dao Sek belum pergi. Jelas, kompetisi sekte besar mungkin berakhir, tetapi hal-hal berikutnya baru saja dimulai. Pada hari kelima, di dalam Unik Devil Region, pria muda yang telah menjadi fokus perhatian bagi banyak orang, akhirnya mulai bangkit dari keadaan tak sadarnya.